Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman P3K dimanapun anda berada dalam melaksanakan kegiatan MOC P3K. Mungkin teman-teman sekalian sudah selesai mengerjakan berbagai tahapan demi tahapan kegiatan demi kegiatan yang ada di halaman suacar.pppkpinta.net.id mungkin sudah ada yang menyelesaikan jurnal bahkan mengunggahnya bahkan mungkin juga sudah ada yang melaksanakan kegiatan evaluasi akademik nah bagi teman-teman yang baru aja akan melaksanakan kegiatan evaluasi akademik setelah menyelesaikan tahapan demi tahapan di laman sewajar pppkpintar id ada hal yang tidak kalah penting untuk kita lakukan yaitu mengedit profil kita dengan cara mengunggah foto atau data diri kita atau foto kita yang terbaru nah bagaimana caranya langsung saja kita praktekkan seperti biasa teman-teman kita masuk ke laman sewajar www.ppkpintar.lan.co.id kemudian kita masukkan user yaitu nick nomor induk pegawai dan nomor induk kependudukan atau NIK kita Kemudian kita klik login. Nah, untuk kita bisa mengupload foto atau mengunggah foto, kita langsung aja ke menu profil. Nah, di menu profil ini ada beberapa menu, diantaranya ganti password, update profil, dan unggah atau ubah foto. Yang dulunya di sini itu adalah menu download sertifikat sekarang sudah berubah menjadi menu unggah foto atau ganti foto ini disini karena saya sudah mengganti atau sudah mengunggah foto jadi menunya sudah berubah menjadi foto sudah ada nah untuk itu untuk teman-teman yang belum mengubah atau mengganti foto silakan teman-teman untuk mempersiapkan Foto terbaru, tentunya foto terbaru teman-teman dengan ukuran 4x6 untuk diunggah di menu foto sini. Kemudian, teman-teman kemungkinan untuk masing-masing daerah ada aturan tersendiri atau ada kebijakan tersendiri terkait dengan spesifikasi foto yang jelas. Uh, foto di sini harus teman-teman unggah, terus teman-teman semua lakukan agar supaya uh, nanti ketika kita download sertifikat itu ada foto kiri di kita, teman-teman. Terus bagaimana untuk teman-teman yang sudah terlanjur unggah foto, tapi mungkin ingin merubahnya? Uh, sampai saat ini ternyata belum ada eh, menu edit foto kemungkinan nanti kalau diperlukan di sini akan eh, muncul menu edit foto untuk teman-teman yang ingin mengedit foto atau merubah foto yang sudah diunggah seperti itu teman-teman cara kita untuk mengunggah foto di laman sewajar pktpintar.land.co.id sebagai tahapan kita menyelesaikan kegiatan MOU CP3K di tahun 2022 ini mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, diberi kesehatan dan demudahan dalam melaksanakan kegiatan MOU CP3K di tahun 2022 ini dengan aksil yang kita harapkan terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe biar kami bisa berkembang dan berkarya lebih baik lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh